Uy, lau, apa? saya mau? ada di tang mau si orang ini di sini bukan di itu bu, ya, bukan di itu, apa apa, apa apa, apa apa, tidak itu, ada kata kata yang yang ya, kan, oh ini, ini, ya ini itu yang Pak, ke sini, Pak. Pak. di Ah, orangnya Oh, jadi. di mana? Catak apa-apa, sini. lebih Kenapa? Oh, lebih dulu. Iya. yang lain sudah apa? saya lagi mau semalu-maluin, semalu-maluin apa yang kau? Aku Aku apa sama kepada saya tuh, saya, itu kenapa sama aku, Kak Sersi? Saya mau kenapa? Satu, satu, satu, satu, satu, apa? satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Awas, awas, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, ibu! Tidak! satu, satu, satu, ada satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, pada oh, awal sekarang, ya, suamiku telpon oh. sini dulu. Ah, oh, saya bilang, "Ya, suamiku sekarang dulu." Eh, nanti kita jangan usah jawab. Saya mau saya dulu. Mau saya yang Jaminannya Jamnya ngapa? apa? Enggak. mau bahasa yang sini? Mama saya mau bahasa sini. Mau bahasa yang sini? Ini ibu, gini ibu. Mau bahasa yang kalah Saya bilang, "Rakyatnya gini ya, mau nyetir ini. Mau mau tangan sama saya, mau mau bentuk tas Jangan libur lawan, Bu. Mau bentuk sama saya, saya nggak mau lawan ibu." ibu kalau ibu, apa? Ayo, ibu ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ibu Ya, kalau ya, saya ya, bilang, saya orang Medan. Ya, kalau ya, saya bilang ya, saya, ya, saya balik ke saya kemari. Kalau saya bilang saya kemari, kemari. Ibu orang Medan? Ya. Saya udah diblok. Kan? Kalau iya. saya tadi. Ya, ini ini kata saya gitu. Luar kasih sini, Dek. Ini lah. Kalau merah Ya udah, Orang Medan. Ya udah, enggak usah. Saya orang Medan. Kalau saya kemari sudah kemari. Sudah, silakan sini dulu. Saya ke separa saya dulu. Nanti saya kemari. Ya, Ibu, bilang hmm. saya sayangmu. Bilang saya gak mau boleh. Bilang gampang. Saya tidak melarang hmm. untuk ibu jemput anak. Kalau ibu tadi tidak bertindak begini, udah selesai ibu kegiatannya. Ibu, gak perlu lama-lama. Kata saya bilang, saya mau jemput dulu. Nanti saya doani. Apa juga oh. sama ibu tadi? Iya, keburu. Gerakan hmm. saya, gerakan saya. Jam kita untuk ibu kembali ke sini apa? Apa buat ibu? Apa, ah, apa yang udah sampai ibu? Saya buat saya. Gak usah, saya gak perlu saya nggak bawa, jadi itu nama saya di luar risaya saya termasuk. oke. Okay. oke. Okay. kalau ibu ah. mau ngasih HP, saya pegang HP ibu. ibu kembali, bukis. Okay. Ah. oke, okay. ibu kembali ya. nama ya. saya ini bu. ini, ini nama saya. ini nama saya bu ya, nama saya. Ah, gini, kita sama-sama orang <tuk> beda nih bu. beda lagi nih. kalau semua orang <tuk> beda. tenaga ya. HP-nya ibu pegang. Ini udah beres ibu. ibu kembali ke sini. terima kasih. selamat. anak itu sudah di mana? mau satu itu kalian enggak, polisi tidak akan tidak saya bilang saya bilang saya bilang saya bilang saya bilang saya bilang takut saya ini dulu kalinya. bilang sama? Ini kan bisa dikasih Sejak pertengahan sekolah loh. Nanti orang. Iya. mau ngomong sama gue sini dulu kalian. Capek loh. ngomong sama apa Ya. Maaf aku bisa ya. Mau aku cuma bawa. Mau aku cuma lesehan ini. Kami dari tadi menghargai Anda. Kami ada. ada berbahaya sekali. Eh, kalian yang buat emosi? Kalau tu right. datang nah itu anda tidak berhati dan membabi buta, anda akan mati. Memang bapak. Polisi, jangan lama,